Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap bersama Bekok Seka ya teman-teman. Ini kali ini. Hai video nggak video memang menitai Aduh sat to Tapi, tinggal di lu selanjutnya ke-12 telung di noir upload Kebon. wah strike kenapa ini kawan kenapa ini kawan ah. oke ini push push push Ayan Ini. Uh. Ini waduh merah merah membarah merah membara. ih merah teman kayaknya oke okay. oke okay. langsung dikasih sambal langsung dimasukkan ke wajan ini eh nah, cocok nah ini ya teman Dapatnya apa itu? Nah, cuman ini hasilnya mancing ya. ini, nah. dari Kak Yasa ini, real nah, ini ya, ini. Nah, itu. E. Nah, di sini Kaya masih ada ini, masih ada ikannya ini, nah. hmm. Teman -teman. ini. Nah, ini. Teman -teman. kenapa ini? di laut nih. Nah, nah, nih, jauh dari gunungnya tuh tanjung pasir itu tanjung pasir nah, di sini tuh kapal pecah harus sampai ujungnya sana itu pasnya itu di Batu loro terus sampai di Tongkung. Gitu. Sana, gitu. Oke. Nah, minta sore nih ya, tentunya mau pulang ini. Oke, ini hasilnya melimpah. Nih kasih es biar segar. ya teman ini lanjut aja perjalanan pulang ya yo lanjut waktu sudah sore ini perjalanan pulang ya teman-teman matahari sudah terbenam sudah sore Biasanya Kau cari pegunungan ini ya teman-teman Siapa yang mau ikut mancing? Teman-teman bisa telepon, ya. lawannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga channel saya pokok seka, bisa berjalan dengan lancar Dan semoga channel teman-teman semuanya juga bisa semakin lancar dan semakin sukses Amin Taut, ayo wangi Teman, teman semuanya tugas bisa semakin lancar dan semakin sukses